menemani santai pagi kalian saat ini Bang Imin akan memberikan informasi menarik dan terbaru seputar idola kita keunggang pertama persahabat ya, ada momen spesial bahagia yang kita dapatkan semalam tentunya ada kakak Bilar dedek lasik ke juara ya, Alhamdulillah mereka sehat dan lagi bersama tim Leslar Entertainment membuat kita ketawa bahagia selalu tim persahabat ya, ini lagi ngerjain mas Gugli yang lagi tertidur persahabatnya kita lihat bosnya juga ikutan ya untuk ngerjain Mas Gobli Masya Allah luar biasa nih kekompakan luar biasa yang kita dapatkan dari tim Leslar mudah-mudahan selalu jaya dan selalu berkarya amin ya robbal alamin postingan sebejuga juga yang ya di kembali oleh akun Instagram Sendal putih dan bilar, ada kalimat caption yang dituliskan Alhamdulillah kelihatan juga kakak dan dedek meski sekilas Amin, Masya Allah banget ya, Alhamdulillah Mudah-mudahan rumah tangga dedek dan kakak bila selalu diberikan kebahagiaan Dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Dan berikutnya juga para sahabat, ya, masih di akun Instagram yang sama Kita lihat di tengah malam Tentu Dede Elasti, Kakak Bilar dan tim juga ini lagi makan malam bersama ya Wow, dan tentunya yang membuat kita semakin bangga Makanan semua itu dimasak oleh Dede Lesti Kejorah ya Waduh, Masya Allah banget yang luar biasa Dede Lesti Selalu membuat kita semakin bangga padanya Mudah-mudahan selalu menjadi istri salehah untuk Kakak Rizki Bilar kita lihat persahabat tidak kelimatkan juga yang dituliskan dari postingan tersebut. Alhamdulillah makan-makan kebersamaannya tim dan bos Leslar Entertainment nih. Tuh, Masya Allah bahkan di persahabat ya. Kita lihat aja ya kebersamaan dari idola kita bersama karyawan dan timnya ya. Luar biasa kekompakan yang semakin salut, yang semakin membuat kita yakin Leslar tetap kuat dan tetap selalu percaya. Dan kita lihat di sini, salah sama kalimat yang selanjutnya yang diunggah, yang diposting oleh Snell Putih. Bilar, persahabat yang diperhatikan di Sima banyak sekali yang bertanya, Eno kemana? Enok kemana?" Persahabat yang ada jawaban, tentu di sini ada sebuah kalimat yang dituliskan. Catatan persahabat ya, di sini ada sebuah kalimat dalam perusahaan dan lingkungan kerja sudah biasa terjadi pergantian karyawan. Jangan dicari yang gak ada, dan menanyakannya pada orang-orang di lingkungan Leslar itu bisa bikin mereka risik. Eno sudah resign karena ingin merintis usaha, berarti dia sudah ada modal selama ikut kakak Pilar. Dia ingin berkembang dan jadi bos buat dirinya sendiri kan, hebat namanya tuh. Masya Allah, ternyata Bang Eno resign bersahabatnya dari Leslar Entertainment. Kita mendapatkan kabar bahwa Bang Eno ini lagi merintis membuat usaha sendiri mudah-mudahan lancar. Doakan yang terbaik juga buat Bang Eno, persahabatnya selalu setia terhadap kakak Rizky Bilar. Dalam postingan tersebut juga banyak sekali tanggapan yang diberikan dari para fans juga persahabatnya dari akun Surya Aprilia sedih tapi harus menghargai keputusan A.A. semoga sukses A.A. amin berikutnya juga komentar lain diberikan Junior Dersono mengatakan oh Eno udah resign di satu sisi bahagia dengarnya di sisi yang lain sedih rasanya gimana gitu BTW semoga Eno semakin maju dan berkembang amin Masya Allah luar biasa komentar yang sangat positif diberikan dari para fans Leslar Lovers berikutnya para sahabat kita lihat juga nih ada info dari kakak Bilar ya, bahwa malam hari ini bakal ada acara Leslar belak-belakan tayang di Indosiar jam 20.30 live eksklusif di Indosiar dan video.com, wajib tentunya kita dukung, mudah-mudahan semua dilancarkan Kakak Bilar dan Denia Elasti akan menjawab semua kontroversi yang selalu Tentunya heboh di jagad maya persahabat ya, yuk dukung, doakan yang terbaik untuk idola kita Berikutnya juga kita lihat persahabat ada unggahan spesial kabar dari The siar nih Ada sebuah postingan, kamu punya usulan nama untuk anak Lesti dan pilar Nih persahabatnya yang punya usulan nama Buat anak dedek Lesti dan kakak pilar Mekanismenya pertama, pastikan kalian follow Indosiar. The siar, yang kedua, tulis usulan nama kalian dengan format, nama, underscore daerah usulan, nama, dan arti nama atau latar belakang nama. Ini contohnya bersahabat yang ada di sini. Contohnya anak underscore Jakarta Binar, artinya sinar, agar dapat terus bersinar, menerangi kebahagiaan Lesti dan Pilar. Itu salah satu contoh bersahabat ya. Dan yang ketiga, pertanyaan akan dipilih oleh tim Indosiar dan berhak menghapus atau mendiskualifikasi pertanyaan yang mengandung sara dan menyudutkan Tuh ada mekanismenya persahabat ya Bagi yang banyak sekali usulan nama Untuk anak Lesti dan Bilar silahkan persahabat ya Yuk banyakin komentar di postingan indosiar Dan mudah-mudahan saja usulan dari para fans bisa terpilih nih persahabat ya Makin bangga makin bahagia terhadap idola kesayangan kita ke kabar selanjutnya, persahabat kita lihat juga di sini ada unggahan nih, masya Allah banget ya tengah malam. Dede dan Kakak Bilar ini malah main game bareng nih persahabat ya, duh kocak banget ya ini idola kita ini selalu membuat kita bahagia aja nih. Tentunya kekompakan, keharmonisan, keromatisan, kekiltan tentunya selalu diberikan. Dari idola kita Mudah-mudahan selalu sehat dan bahagia Dan mudah-mudahan selalu menjadi Sesat inspirasi untuk banyak orang Dan selanjutnya ini persahabatnya ini luar biasa juga Yang kita dapatkan di vlognya Aurel bersama Dede Alasti Kejoram Kaurel ini tentunya Kasih pesan yang sangat bijak Terhadap Dede Alasti Kejoram Yang sana-sini banyak sekali Memfitnah persahabatnya Pesan bijak Aurel kepada Lesti ini jadi bukti positifnya, tentunya kalau pertemanan pada Dede saat ini, pesahabat. Alhamdulillah, Dede punya teman-teman yang saling menguatkan. Pesan dari Aurel, untuk Dede Lesti jangan pernah membuka media sosial, pesahabat. Ya, apalagi menjawab komentar-komentar dan melihat komentar-komentar dari netizen pesahabat, yaitu pesan dari Aurel yang sangat luar biasa. Alhamdulillah, pertemanan mereka selalu harmonis. Doakan yang terbaik bersahabat ya, buat dede dan Aurel. Kita masih menunggu kejutan kabar baik selanjutnya. total stay dan pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya. Ini dulu informasi di pagi hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bangun terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.